Thật <tellan> Ya ya. Itu Oke guys. di pasar mana ringkas cari kan deh kita semua Ya. Rani Guys. <coughs> Inu Maret ini Indo Selamat pagi, Udah, Bang, kira. Oke. Okay. Ba kong. con, kong. Kong. Lengok. Arang Oke, Pak? Oh, Semuanya udah pulang Hari udah mau siang Oke okay. ngantar YouTube yuk Oh yuk. Iya ini ya? Hah? Oh, ya baru dikit Kalau yuk Masih bisa berubah hmm. <laughs> Oke. Okay. Lewat <SILENCIO> kelurahan Gedung <SILENCIO> Serbaguna. <syara> <SILENCIO> <SILENCIO> 好啊 menjelang wabar pasar Inilah cara kulit mengangkut barangnya barang dagangan ke mobil yang masukin yang dinaikkan ke mobil panggung parkir parkir mobil panggung parkir motor dengan baju merah pada jam 9 di sini padat guys saya sempat mau upload <tuh> di sini kawasan tukang ojek tukang Ojek di sini ya. Pada berjualan pada di tengah jalan si poto keren pin guys akan mengambilnya ini Ambil mobil dulu ya Wak huh? ya. Titip ngambil mobil.